Ya mana ya. tak wariku kasih Wong Nen Rokok si ngono riwayat ini, ya handan. Mengapa ya, lo dari sebenernya gue tak beri. Sekali mlebu gusti ini jazan guswar langsung aja, ya handan. Gue ya, jelas sanate mutasil. Lego kok lucu, Kiai mau kok lucu. Dene darahnya mustahil gus Wong Nen Rokok so tenang wiritan gue dune kejat kejat. Artinya frontal apa apa jenisnya ya kejat kejat. Ya tak siapa, gak kasih kecil-kecil toh ya mo, kalau roto upah nasi ngono kok cik iso kecil-kecil, mesinnya mati peletas, terus dia nemu deh masuk masuk, berarti gula koplo yo koplo pean ketahui, mojomo ale asik be awol ya mo, kal kecil-kecil ya mo, kal kutirnya mati, peletas, <laughs> peletas, kalau orang mati berkarana ya mo, ya mertuain abuhalah kondisi ayo, omoy penguripan yang roto. Leni harapan bagi kita, manane rokok itu tidak menakutkan, melitene ngono ora iso mati niku. Lha kunci ne opo yo eling pangeran. Kok hisab paling elek iku wong lali pangeran. Lha nek jare Abdul Qasim Al Junaidi masyhur ngendika, "Manusia nuwuh akbaru minanun." Lali pangeran luwih dahsyat timbang neraka. Elek-eleke wong lali pangeran. Kok lali pangeran luwih elek di neraka. Terus Abdul Qasim maca ayat nasuwoha fanasihum." Abot-abote eh neraka nek apa sek komentar ngendika Fal yawman nansakum kama nasitum liqa yaumikum asal Allah rong umumno iku jek ana harapan awas ngumumno aku saiki lali kowe kaya kowe lali menika sakalipun pun rakoku langsung ning pangeran ben ora mlebu kitab fal yawman nansakum kama nasitum liqa yaumikum lha lare wong mukmin pun rakoku rai iso suwe-suwe mergo eling pangeran Datin roko cik istighfar first love roko stik gara-gara tisok lo kah tak sirip ne puno bo roko. Woi terus roko aku tetep dahi hebat. wong jah sateng wono nyata ni ndak bisa membunuh. Faham kan? Iwak tu gale ono kiai sombong neng ni, kisah nyata. Wong ini, di itu kiai. Tahlil, ke ni roko tisok lo ono orang rekanikiai. Kilo ono nak mimpen tahlit moti keitis boleh. Displew gunane apa, aku tidak meragam lagi udah lagi orang Orang tidak kau gunanya, tapi saya ini, saya <usah> <laughs> mereka mereka mereka. <usah> Jadi Orang berarti Makna nak sombong itu separuh, corong uang sombong ini penuh malauah senang. Wah, nyangau diorang pula ibu, karna kuna nikah uang selesai senang sombong penuh. Apek, umur mm, aku sombongnya separuh, pangar ke niki lagi buang ki, sangau diorang pula ibu, orang pula ibu. Nara ku nanya kah nak uang kan gampang? jadi wong rata-rata ilmune sparu. Lah jenis-jenis paru itu kudu ngaji aji terus ngene. <laughs> Dadi. <laughs> <laughs> jadi aku rata-rata sms sparu iku mau, mau khal wong ngeroko kok wiridan. Lho kudune kecet-kecet yang mau, kalau kudune yo mati. Pledal song panasé ngono. Mulane saiki milah wiridan pembela kecet-kecet. Milah, kecet -kecet. <laughs> milah wiridan. Nah, ya merko kula niku apal kok aran ngerti tenan. Fisab ya. paling berat ana es apa dawuh Nansakum, gak nasitum sih itu, niko Sebagian ayat ngerejekseran nasuboh, ah, Mereka lupa Allah, akhirnya Allah melupakan. Nah, Allah gak nyebut jenengem. Wah, itu santai. Ngerokok, seranya put. Malaikat teranya put, wah seranya ngerokok, nasiam, mansia selawasila. Tapi Tapi nah, dak, kuisik nyebut, Allah, Allah nyebut kui. Nah, Allah nyebut sampeyan, neng akhirat, Mesti direspon malaikat. Gak wah malaikat malik put, wong hidispot Allah. Misalnya nembok rokok, roh wiridan, Yahanan, Yamanan. Mesti Allah jawab. Abdi kaulah aku nyebut jenenge, jenenge roh nyebut aku Yahana. Oh, semua malaikat tak mau isar, tak mendur, mesti respon dia. jenenge cakriteng, jenenge kenderidan. Cak mesti dicari. Mustahil mungkin, orang tak jamin. Mereka sawe jawab ya, pas kurun ini anak kurung gak aku, aku jelieng. Cuma, yo mau ijazah memang spesialnya pas jenrega itu memadunya Yahanan. Ya, Mau <tuk> jauh di aneh, mau rapat, pokoknya ya, hanan. Kan kemungkinan masuk neraka tinggi, karena itu ijazah. Ijazah seperti ini harus lebih diperhatikan. Solusi no? Solusi. Dong, so, ya siap-siap banget. Cuma keluarnya yakin, nonok hati, sofa ya, uang hafal Quran itu raga kamu pun rokok. Nah, kowe ya, apal batik Tapi nanti lalapin pun rokok, lalapin mati, paling lalap, yaitu si lalap ini ya, Ya yes, repot nanti. Di pulau berangkat balik ngaji dengan berikit dengan bujono cerita trito. Pangeraniku, calo ahli sunnah dan fiqih khatib amri tetap ya falunov. Bayar. Pangeran raiso ditunduk nombi amandemen konstitusi UUD tidak bisa. Pangeran tetap sifatnya abadi dia falu. Bayar. Yo gus. Kaiso boleh ngatur pangeran terus. Menurut undang-undang mau -undang nggak mati gus. Pangeran nambah amal. Yuk, ya, kenapa ngira ngerusano iso ayo ngungnya tani cewok no istisna iga mata belum atem iko to a malu ilamin salah sini, soda koten, soda kosing, so, so, maku, maku woi rano kadang woi ono wong seneng rokok banget, padahal bareng mukru, nara rokokan stress bareng buka rokok di dirani padang, bareng padang kayi padang woi meket cucu nerasi itu, yu woi sasere tedi a a p iye, padang so, soda no, kok barang nopo mukru, yu napa ngira ngerusano di tompoi ya, barang mukru Oh ya, ono wong biasa lonte nakal. Wes lonte nakal, lu city dulu nunggu rapidte rakuteng nih. Hakis nih asu city ditulung nih. Hakis nih, dia bete nih. Hakis city dulu asu kok pitik. Asu dari pangeran ridho, padahal city dulu asu. Tapi rau saldo mafu, aku mau tak nunggu mata asu. Rai soh, rai poteng pangeran nunggu nunggu rakunai diatur Bayanya nih, hakis nunggu nih asu. Wah, dulu ngasuh sitok, woi, sewargu, ngasuh sepuluh. Wah, <laughs> diraih <laughs> kok dokter keput. Aku mau kok, kok, tiapno. Diraih sopengiran kok, kok. Diraih so. Saya jelas aneh, hadis hati sobek, ya, kayaknya akan nelebih rokok. Tadi Jazipo, ya, kutu melayu cepet nih, aku jelas yang pasti hati sobek. Jadi, bang tiang lu kali, monteng teroko. Dulu nggak enak ya, ini tadi. sekian solusi, ya. sekian solusi ngadepin apa? Tengginya kitab Eshia juga di kitab Musnad Ahmad itu diterangkan <tuk menikmati> dan kitab Burroja saya ulang-ulang terus tentang kitab Khil'ah banyaklah rawinya itu. Ada dua orang itu sudah di neraka lama yiwawiidan yahanan yamanan akhir walhasil jangkat pengiran pengiran ini senangannya bedo. Sekarang ini roko itu tinta seperti tata ingin itu. Jaya malaikat jubah nabung lori di jubahnya dalam keadaan dikerangkeng dikerangkeng jadi belenggu. Takno jadi ngira ditakno. Matur pangeran. Pangeran takno ngene lho. Ya, piye jeng rokok iku piye? Ngroban rokok ditakno. Ya jape ya tenang ya Allah sarwa makanen ora ana nggo nelek kados nopo. Wis ngono tok, wis pangeran dikonkon wis nang bali. Bali melayu. Melayu meron rokok. Semangat poko. Tos pangeran lho kok semangat jeng melayu tak kon rokok. Gusti jaman zaman tendo janjenan perintah melayu sering jenang perintah kalau orang cepet-cepet kan di sholat buatan cepet-cepet kalau kapok gara-gara buatan cepet-cepet nuruti perintah perintah jenang akhirnya melibu narko saat ini jenang perintah kalau cepet-cepet kapok kalau nentang jenang kan ke narko akhirnya Allah baru suargo dan suargo berkata melalui ada ke narko lelet. yang banyak orang nurut saya kira nurut bisa terdengar paham ya? yakin ya? pokoknya akhirnya narko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 ibu ijazah, konsumsi rokok Melayu kok sampai nggak harus melai, nganti ke Terus yang kedua, ayo dong rokok. Iya, lah gusti. Ya yes, sebaliknya rokok. Balik pelingaan, ya nih, pengiran sebaliknya pelingaan. So. Kenapa pelingaan? Ulangi buat nanti nyongkok gusti. Pas dengar nimbale beri gitu sekan balik. <laughs> <laughs> Rombong nyongko, jerani pahim, jerani bebasnya saking kontrolku. Tapi jari pengiran, ih, gua udah gak usah wartegom, kekus nubon, bea aku. Is lorudu, ya, istilahnya, lorotok, ya, cok, gehe pilihan dia, nih, sikotok, sikotok, nih, kelima aja, cukup maju, topelekan. Kukus nubon. Yang lainnya, gua mulai sautan jasa, ulama, tetep utang jasa, kang, Besok kan, Bruce warteg, gua nggak pernah save beulama, sih, ini. Cukup mutasi,